Hai, saya Sean dan hari ini Sean pergi memancing lagi Kisahnya macam ni Seperti apa yang anda nampak, ini adalah kawah Kawah ataupun lubang-lubang lah di dasar sungai Di KL lah, sekitar KL yang ni So, member ni jumpa, lepas tu dia minta Eh, hey, jom kita mancing lah ikan yang ada Yang yang membuatkan kawah-kawah tersebut So, begitunya kita pun sampailah Di tempat yang ni ya So, tempat ini seperti anda lihat, ini consider sungai lah Sungai di kawasan uh, KL dengan Selengor, memang macam ni lah Nak panggil longkang pun boleh lah ha, Begitulah kita mancing malam lepas kerja lah. So, relax lah, air tu tenang Ah, Tapi tiba-tiba, oh, dengar Dengar hu, Greg, Chok Apa ikan yang Greg lah Yau yau seng lah ya, ya, ya. Nah, sebab ini, Sean kata ikan ini besar sangat, macam mana nak naikkan dia uh, So, yang ini Sean lah, Sen-Chen A few moments later Dah main beberapa ketika Ikan tu dah dilaikkan lah ha, Lepas tu tiba-tiba Dapat ikan yang kedua Sorry ya, sebab Sebab memang Sean tak bercadang nak ambil video pun ha, wuh, Tengok Ultralight Ultralight tu lengkung Sampai habis lah ha. Sebenarnya Sean tak bercadang nak ambil video ha, Tetapi lah Rasa nak ambil pula Kerana Tempat tu sebenarnya gelap You rasa nampak macam terang kan Sebenarnya gelap tu Cuma tak tahu lah kenapa Iphone ni dia nampak terang pula oh, Ikan yang ketiga ni memang dia lagi besar Antara yang paling besar lah So ini ha, ikan yang ketiga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 Mm. alsek masalah uh, sebab kita bercakap dalam bahasa Mandarin yeah. lho. Lho. Tapi nampak oi, monster ni monster. Uh, uh, lho. Lho. So, kita pergi ke bawah itu tepi belah bawa. itu Tangkap ikan tersebut. Okay, kita okay, naikkan ikan tersebut di belah oh, tepi. A few moments later. <laughs> uh, ni dia titik eko yang first di tengah.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 size ikan ni eh, bandingkan dengan tangan saya. At least dah eh, dua kaki lebih ikan ni. Dalam 5 kilo saya rasa dia lah yang benda besar tu. Okey, dah penat. Oh, ha ah, kita dia nak dia balik dah. So memang biasa kebiasaannya Sean buat catch yang least lah. Cuma cuma um, Time nak rilis ya ni, ha, budak sen, budak sen, dia memang, hai, tengok dia pakai lempar, kesian ikan itu kesian. Tapi saya rasa dia okay lah ikan ni, sebab dia tahan lasak kan ikan keli. Ini saya rasa keli Afrika lah. Ha, seperti yang anda nampak, dia ada banyak kawah-kawah di bahagian sungai ni kan. Ha, so sebenarnya kita nak datang pancing ikan talapia. Tapi las las ikan talapia terdapat ikan keli je banyak banyak ada. Hmm. Okay. okay, terima ha? kasih kerana menonton ya. Eh. Jangan lupa untuk subscribe ya. Eh.